temen youtube channel jadi kita bakal lanjutin gameplay dari Renan from the Ashes. setelah ngebunuh anda yang kita berhasil buka portal untuk ke tempat atau apa bagus oh, itu lah pokoknya yeah. jadi temenin sama Vindy dan Ricky oh, ayo langsung yeah. ya kita mulai ayo udah klar. ayo apa? no way Mm hmmm Bom, bom, bom, bom, bom, bom, nama bom, bom, bom, lo dingin pipa bom, bom, bom, pada ini bom, bom, bom, bom, duluan bom, bom, bom, bom, beautiful like nya disini belum sejauh ini Bersang. Siapa yang ada kayak naga gitu. Hai, di rumah juga di sana. rock mau depan anjing itu harus lagi ada voca kenapa dia salah hmm Oke. Habis ya gue, uh, mencar lagi, mencar. ada siapa Coba aja. Ada apa, Check. Ya? Ada, weapon, ada. The... ada weapon spear Pada. Ada spear. match. Ada armor juga nih. Yes yes, Pixel has bagus yang dapet eh, mana. Bagusnya kita dapat sih kan. Karena udah upgrade. Ichi is wise. Eh bagus juga sih. Bos. Wah, gila mahabat ini. Ringetnya 100.000 gue. Wah, gitu. Tambah oh, ini kan. apa dulu? Staminya. Redir kami milih damage 20% dong. 20 cokl. Oh, iya tuh bagus anjir. 20% coy. Need... Oh. So Poin atau gue darah, darah, mendirikan oke, hai eh, belakang oh, <tuh>. nah, kan? <tuh>. <tuh>. think... lu, hai, hai, gua hai, hai, hai, check point. hai, damage. hai, dulu, hai, jual barang dulu. Apaan nih ya crit damage spearnya? enggak bajunya set nih. Apaan tuh stranger kuro Rio Oh di toker juga bisa di toker itu satu-satu. Oh itu. Toker jadi apa? Weapon. It will help. Eh nggak deh, bukan materi itu. Coba quest item. Ntar nggak tahu. Oh itu kali pintu depan tuh. Man sih. Cek checkpoint lo. Tuh ada pintu tuh. kan lo coba. Belakang ada musuh. Baru juga beres kita mau cek warna iron Tapi bisa ini pintu masih dibuka dari daerah atas sana sisi sana tapi apa kau apa tahu Dia ada lagi, khusus <laughs> Pesek Oh iya, abis mencet-cet coin ya? Mencar lah, mencar singa denger Bak? Bak. Bak dapat senjata apa tahu. Ini ada portal nih. Eh bukan portal, apa namanya? Over there. Ini pocong-pocong ada, ada ini. Ye. Di situ ada itu. Ada travel, dan itu apa? Nih, emangnya <tuh> Travel juga ya? Door button kayaknya bisa masuk nggak? Ya, bisa lah. Cuma kita jauh yang mana dulu? Soalnya gue lupa, reset meter. <tuh> Tom <tuk> Fire tuh to apa lagi Malu nih ingat gua sih, ini jalan utamanya. Ntar, balik lagi aja dah. Pindy ya. bagi ngikutin, anjir. Ya gimana ga ngikutin, anjir? Itu nambahin kritika ada emek amat CTR, mau lah gue hmm. Walau 1.5 ya lumayan lah lumayan Belum nantikan yang itu yang dari item tadi baru pada dapat Apa tadi namanya? Strength Mister Ya, itu. Hmm.. ini kita perang di sini, bos. Ya, ah. bos. Defense, enggak enggak. Dan bos, satu seti... perang antar suku. Aja dulu dikeluarin lagi. 2 sama dia gila sama gede <laughs> <laughs> anjir, sakit juga ouch ih mati anjir dengan kesuk ada lagi yang ada lagi yang gede Ada lagi gede. Ah oh, gila. Abah halo. Oh aman sih. Gua gua dikepung, gua dikepung duaan. Thank you. singiran deh Mana sih weak point-nya? tadi hijau ada hijaunya. yang want atau my option <laughs> you wouldn't... i know your boleh yang pertama yang paling bawah boleh the axsoltech Ford aided our cause. it is for him i speak but ford is gone now they question him to find us Your sympath, a queen keeps him in her ziggurat. Ziggurat is easy to find. Ford, how long are you? He's not. What are you uh? This one is Navun, once a century of... In truth, it the empress gives these slaves, but immortality is a lot for many turns. Nobles trapped his men in a cave. I found Ford far from the cave Wounded I wish I could help him now But too much is at stake It is me they want Ford? Understands that Yes He said last time he came But no. I was It What's is age age? It? It's It's age For ages of Fruit you, of the day The noble... I... knew this... despised this... Dwyndraithing mm -hmm. is more important... Supplies Dwyndraithing... finally... to the village... <laughs> Thank you, farewell, akhirnya... <laughs> ujungnya ujung lawan boss. di depan lawan bos. Nape kita ngacak poin dulu? Enggak travel dulu. Ya Lime vessel. Suara-nyanya ini. Press shift to switch shoulder view while aiming. Ooh. <laughs> huh. Lime vessel. Ini gelap atau gimana emang? Gelap Hei mencari lagi Takut Unc What the hell? Sakit amat, Naga. langsung ilang setengah anjir Gak setengah, aku pertanyaan Musuh apa anjir Komodo the Naga terus <-Hella> terus <-Hella> <t -Hella> <t -Hella> <t -Hella> Guys, aku nak kelana. Gih, <laughs> sana Berkelana lah biar jauh Naga Nice Fendi down, Fendi down Ah, uh, jauh Out mana, naiknya Eh, ada suku. <tuh> <tuh> Ih, gua harus naik lagi. Di dekat <tuh> gua ada jalan sih. Gua Di mana? Jauh. Ta ta ta ta ta ta ta. Dui. Awas. GG. Loh kok bisa ke situ kayak ya? Enggak ada jalan. <tuh>, Aku balik lagi. <tuh>. Mati udah. Tuh nanti di mana? Jauh ya. Enggak tahu. Hanggit ini nih. Udah. Ya udah mau roaming. Ya enggak lah, gue sambil langsung nyari jalan kok. Uh. Me. Terima Itu ada jalan, oke okay guys. sambil gue Vindi beresnya jalan, aku pause aja ya. Beres cepet ya? jalan apa apaan? kemana? Ini kata lagi jalan? Yang pernah? Oh, ini mau lanjut atau mau balik lagi? Sebenernya kalau kalian mau unlock barang-barang, ya balik lagi kita. Siapa tahu ada bos ngedrop. Coba sebut gimana lu mundur lagi, <laughs> oh, sini atau support, oke, oke. sini aja lah. Hard dan Iron, Carry strong, es pas ini light. mapek betul lagi, enggak turun dulu gitu ya. ini mau ke explore dimana? di kiri doang ya itu ada betul di atas tuh, Kayak ada jalan di tempat sebenarnya itu di mana sih? tadi yang pengirim mati di mana? atau tau juga Itu tuh kayak jalan tuh ya kiri ya Kiri atas Anjir, rame ada sini cukup Hei, komodo Kiran Siala ngakit Nyaris mati Heh heh Ever и hmmm, teringkat tuh, equipment burden of the follower, reduce fire rate, increase mode power regen rate wow Boleh Apa ya? red? apalagian <laughs> red? eee, uh, decrease, ini, fire rate fire rate tuh reduce jadi turun parah terus, Nanti, naikin uh, mode uh, mode regen jadi kencang Watch Anjir, udah ngeliat ya, kok lagi? Kok ada? lagi Komodo Udah, <todoh> GG Oh kok okay, mau <laughs> hakiwat hey. sih gak bisa nalih Ayo Gimana Jana? Terus ke kiri bisa koin sih di mana ya koin Kalau lebih ke dekat akhir dapet item Dreamer mana Quantumer mana? Rate. Reset Dari no <coughs> Oh, kalian AF gak? Yeah, kita nggak tahu ini keluar kemana Itu ungu-ungu gini Itu apa? Yes Itu ada ungu-ungu Restriction Code Apa ini? Baca dulu tuh Oh. Wah, gila Yas, Kat, kita apa? <laughs> oh, jadi Bro, tanker, ya? nah, nah, Itu temp nah, si... oh, nah. musuhnya Iya, <laughs> jadi ini mayat anjir, pocong. Oh, run eh, too... Tome dapat Tome Tome. <lacht> Seng, what the hell? Taman anjir apa? Siamana ada dua awal. Di udah <laughs> Gila. Wow. Oh, kita udah enggak, udah kena overload ya? Hmm. Nah, parah overload. Ini udah nih sianya? Aduh. Itu kenapa lagi? nah itu tadi katanya ini kan ya 50 bagus tuh mana yang sampir bubic bilang syamannya si Bobby Kan, chest cuma ada satu jalan, bagi dua chest lagi. bos di depan travel coy Nih ye ye itu banyak ring loading nih eh kalau dari apa oh iya wow itu sih lihat dulu bosnya tiga ratus lima puluh, tiga. Puluh. Wah teleport-teleport, males teleport. banget <laughs> ah, Kan lu minta teleport kemarin <laughs> <laughs> Gak gini juga anjir <laughs> What the fuck? Oh kelihatan gua nih. wadah yang ini kelihatan itunya ga ilah ada tadi dibawa gimana dia jauh mudah ini minum kecilnya jadi platform Gua juga jauh anjir, oh ini mana ya? ini hai, dulu, hai, hai, hai, hai, weaponnya nggak hilang ini gue, harus injur dia terus. Tahu injur. Pin-pin ke gua pin, dia mana dia? Hilang oh, hilang hilang, minion. Eh iya. dua-dua, ini nyalan, ditembok, panik juga mati ditusuk sama atau hilang dia, mana? Ah. Bisa heal gak? Gue alasnya nih, udah ngapis On the way Thank you Let's go yeah. Masih di-detect di aja, dia lepot tuh ya Belang-langnya sakit ya Aih, kok kok kena sih? Belakangnya sakit mah. Oh. dah mati. Oh. Coba cari itu dulu. Okay. <tutup> <tutup> Gg game kayak <tuk> Iya sakit base gitu. bisa meni fire ya. Iya, ini ya, kan base karena bisa meni fire. Coba nih ya. Oh. <tuk> <tuk> Deadlight. Oh bisa nih. Eh kok buare ke sini? kemana? Jangan gue keluarin tiga yang tadi lagi. Um. ah ken bush. malam Vin? Gue <laughs> Ikutlah, mint satu biasanya. Okay ada serem, Bin gua ada bedu dulu lah anjing nanti gua <laughs> ngomong, sangat kesel sih ga sereen gua tau lu ngeles ga serem gua Gak serem, eh, wait Oi. ini jalan lagi ke atas ini bisa dibuka anjir itu balik lagi ke yang dari jualan kesini atas ada jalan lagi? I wasn't Yo kenapa? So he... we move on? Ini poin It will tell me if Langsung semangat musuh anjir. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yep. so anjir. Ah, uh, Marvin. Friendsy Banyak <lacht> sekali weapon. Dungeon sini. Checkpoint dulu. Checkpoint lah. Gak bisa isis. Ah, just... uh... ada musuh. Iya. Yeah. Lah, desanya. Yeah. Ada musuh. Check out. Tunggu sini, kita masuk dulu. Nah, yuk. Loading. Meh. Jawa nggak lagi udah belum. Tada, ini ya Mayat lu teh Gak dong Boleh nggak diambil Boleh nggak jauh-jauhnya tapi, sih, Bangsat, tentang siapa? Sebeli gak mau lawan? Tuh, kayaknya. Tuh, heeh. Tuh, heeh. Tuh, heeh. Tuh, heeh. Tuh, heeh. Tuh, Bos kah? Oh, Tiff namanya juga Ah, mana sih Awas loh, so ada ada Hai itu apaan? Dia bisa nyawamnya ya? kita nggak? Dia bisa nyawamnya kita nggak tau Oh, ada yang bom bomb sih Banyak Banyaknya bom bomb Tadi nggak ada belum, sebelumnya ada fan, ada fan nama musuhnya, Blink Thief nice belum, belum ngasih musuhnya, udah, emang aja itu udah ngungu, tuh, bawah, tuh, Tom eh eh, 10 detik, 10 detik pas 10 detik top, topnya gimana, itu misi Ya, Bailead Oh uh, ulang lagi Gimana ya, caranya anjir Boleh lihat ya Matiin coba deh Iya matiin matiin Baik ke checkpoint yang tadi ini oh, mati ya, matiin matiin <tuk> dia pengen mati tapi nggak jadi matiin, mati mati <tuk> <tuk> Dia lawan abang Gua mau parkur aja matinya, biar mati terhormat. Ya ini mainan gua dulu. Eh, ini ada apa? Oh, mainan yang tembak gua dulu, kan? Eh, <laughs> reload. Pakai ini deh, beda banget. Anggapin itu, anggapin aja. deketin itu, itu, itu, itu ya. Itu, itu depan gua. Ah, bisa. Oh jadi kayaknya kita harus lari terus, terngejar sih si Blinking Thief nya tuh ah, shit. Kata gue ya Fokus <laughs> OI oh, ya, ada, mana? Besar, tapi tolong nyolong-nyolong gitu, ya, ya. aja Nggak ada berarti shit benar itu gue kono. Eh, shame. Begitu bonus sih. Tajinya masih ada bosnya cara. Kejar ya. Sudah ada nih ada. Tunggu dulu. dulu ya. Mana dia? Tau pelot lagi Cari dua ya, coba cari dulu Ih, anjir lah minionnya Babi banget Awas bahan lu Cari itu ada jalan ke atas sama sini? Tengok dong kemana si Sudah nanti dari juga gede dia, di sendiri. warna merah aja. Okay. Gak Tahu? Eh, oh di TV ya. Di mana di lagi? Rin, abisin, abisin, abisin. abisin di cv di jauh satu second dia pindah lagi felt itu udah felt banyak aja ini banyak yang tele-tele tele-tele bangsos <laughs> olah lagi ya nggak nggak bisa bisa bisa dia, dia ada daerah sini dia Jangan lu maju, hey! jangan lu maju Jangan lu maju Atau nemu Parah. Cari dulu aja pokoknya yang tadi ya Lupa Ya Allah karakter gua ke plus head Nah tau ada gimana? Gimana? Pant gua ada pant! di sini. gini Juuut tinggi lagi tinggi lagi lagi Oke dapat Record Shed Rifle Uh apa ini? Berahkan berahkan berahkan musuh Musuh banyak musuh banyak Gitu bisa Iya tembus Ngepet sih ini malah dateng. musuh banyak anime Uh, Tembus sih? Mantul burunya Anjir lah jangan dibunuh juga gue Hahaha Lain lain Kena dong gitu sih ya lah gak? gila Mantulnya gitu Bom, bom, bom, ini dulu lima RM sepuluh meter terus bahaya sih penipu <laughs> bahaya tadi. <tuh>. bawa Itu jangan keluar hold yes. Get wait We. father Increase konsumen double speed by 40, atau konsumen increase reload speed, weapon swap speed. No no, no good no good. Nah, ada musuh okay. lagi ya. Kemana ini sekarang? Ke bawah. Gak ada di jalan. Tidak! Oh, Jalan. jadi ini, ini, ini, ini jadinya kayak random event, cu. Iya, iya, ya, ngerti-ngerti. Cek aja, cek wih wih, wih. Tele aja, tele tele. Ini yang kata gue buat dapat beam rival. Kita masuk-masuk aja nanti kalau bisa kan. Ketemu aja, eventnya. Uh -oh. aja. Mereka oh cuma ada di Rome. Ya? Kalau mau balik lagi ya, sangat jauh Jadi Pada yang mana sekarang? Ward Eh, hampir ada dungeon salah mau Ya, udah godan dulu dah. Hmm. Udah jam 3 anjir. Sampat. Gas. No. Nope. <coughs> gas, gas, gas, gas. Hmm. Hmm. I'm not in the mood for Chad. What? All right then. Mahal airnya. I cuma want to do What now. The cost cuma nabah 6. Right cuma 20. Eh dua dua. danhoi nice jelek Andainya dibutuhin Charge really? Take care then. Jadi <coughs> hidup aja kita. Iya. Yeah. Oke okay, guys. Thank you udah nonton perjalanan remen kita hari ini Jika kalian suka tolong tinggalkan like, comment, dan subscribe Karena sangat membantu dalam development channel ini Oke okay, guys, sampai jumpa kalau begitu Menyebut aja, untuk diri dulu Thank you, bye bye